Budalesi kejora ini mengunggah sebuah postingan foto cute ya, momen spesial ketika berkunjung atau menghadiri acara baby shower kak Loli, wah masya allah banget. Dan kita selalu dengan HP ya, HP yang dipegang oleh Lesti itu, wah masya allah banget ya. Perhatikan baik-baik. Luar <guluh> biasa ini cute banget. Makin hari penampilan Lesti makin cantik. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin Di postingan ini juga Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Tentunya banyak sekali pujian ya yang diberikan Yakni dari akun Instagram Leslar Update New mengatakan gemas banget sih katanya tuh ya Wow, berasa kayak gadis banget ya Bunda Lesti Sebelumnya juga Bunda Lesti Ini menuliskan sebuah kalimat caption Abang L dititip papa sama Nenya dulu katanya tuh masalah banget ya ternyata BBL dititipin sama Nenya dan papanya di rumah Kita lihat juga di kolom komentar Ada tanggapan dari Pak Perry Fernandes mengatakan Itu yang baju biru udah maksimal belum deh katanya tuh Wow Ada juga komentar lain dari akun Delvina Leslar Pas keluar bareng abang L Dikira adik kakak Masya Allah Bener-bener body goals Katanya tuh Masya Allah banget ya Banyak sekali Tentunya tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa Dari para sahabat Apalagi tentunya banyak sekali pujian Terhadap bunda Lesti Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu banyak doa dukungan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai ide kesayangan kita untuk berikutnya juga persahabat ya Kita mampir ke keugahan Dari Kak Loli Kak Loli pun ini mengunggah sebuah Postingan foto kebersamaan dengan Lesti Kejora Di momen acara Baby shower Kak Loli Masya Allah banget ya Kita doakan juga nih buat Kak Loli mudah-mudahan Untuk persalinan nanti diberikan Kemudahan diberikan kelancaran Dan tentunya persahabat Diberikan kesuksesan nih Mudah-mudahan tentunya lancar Proses persalinan Kak Loli Amin untuk berikutnya juga ada gambar terbaru yang kita dapatkan di malam hari ini Perhatikan, wah Masya Allah banget ya Papa Bilar malam hari ini masih meeting bersama korudi Salim Dan disitu perhatikan ada Bunda Lesti yang baru saja nyampe rumah ya Masya Allah, Alhamdulillah Bunda Lesti sudah nyampe di rumah nih Melihat di rumah sudah ada korudia dan Papa Bila sedang meeting Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, segala urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Semoga saja diberikan kelancaran kesuksesan, amin Info ini juga kita dapatkan dari akun Instagram Sabaroteng Anus Koleslar Banyak sekali tanggapan juga di persahabat dari para Fans yakni dari akun Instagram Ayu Kitsub mengatakan berasa... Kayak di charger tuh, persahabat ya. Wow, apa nih di charger? <laughs> Kita lihat juga sebelumnya, ada kalimat sendiri yang dituliskan: "Happy amat, ngap bininya udah dateng tadi aja, dut katanya itu masya Allah." <laughs> Ternyata kayak di chargernya Papa Bilar ya. Saat sebelum udah Lesti masih di acara kaloli, tentunya cemberut aja nih muka dari raut wajahnya Papa Bilar setelah Bunda Lesti nyampe rumah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 Baru menuncapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh